Aku mau tunjukin ke kalian master bedroom-nya. Aku pengen ngerasain deh tidur, -tidur di sini. Ngebayangin aja punya apartemen dengan tiga kamar. View-nya langsung ke Gunung Salak. Sobat A21, balik lagi sama aku Cynthia Putri di acara review apartment di channel Room A21 Anyway, thank you ya buat kalian yang selalu support channel Room A21 Nah, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian rekomendasi apartemen yang keren banget di Jakarta Selatan Nah aku sekarang udah ada di area living room, salah satu unit apartemen yang strategis banget di area Jakarta Selatan Aku bakalan ajak kalian buat tour ke semua ruangan yang ada di apartemen ini Kalian bayangin nggak? Ini empuk banget guys, <laughs> kayaknya ini dari bulu-bulu domba gitu deh ya kan Dan uh, salah satu mitra yang kerjasama dengan apartemen ini desain interiornya itu dari luar negeri, pasti keren kan? ayo nah dari area living room ini kita uh, langsung akses ke meja makan dan ada kitchen setnya juga dan yang pasti ya, kalian pasti udah penasaran kan gimana kamarnya itu gede banget atau ya yes saja, yuk nah di sini juga ada kitchen set yang lengkap banget kalian bisa masak-masak bareng teman-teman sama keluarga tuh keren kan? Kali abis kalian masak, set, set, set, kalian bisa langsung cuci set, set. <laughs> dan juga di sini ada area untuk hmm, dapur kering, ada toiletnya juga, worth it lah gede loh, jadi dapurnya tuh nggak yang kayak kita bayangin gitu loh, sempit banget gitu. Ini lumayan gede guys. Terus aku mau kasih tahu kalian, ada juga kamarnya. Ini kamar yang kedua, kita lihat dulu yang kecil ya. Nah, luas banget kan, dan juga udah ada lemarinya. Terus ada tutup busa. Ya. aku sih buat kamar keduanya ini lumayan gede ya, terus ada space buat lemarinya juga dan ya lumayan worth it sih, keren tempatnya juga. Kalian mau lihat lagi yang master bedroom -nya. Aku mau tunjukin ke kalian master bedroom -nya. Kalian tahu? Ini semuanya marmer, sai Marmer. <laughs> Jadi semua furnisnya ini pakai marmer. Dan juga mereka interiornya juga kerjasamanya sama. Dan interiornya juga keren-keren sih menurut aku. WC-nya juga by Toto. Iya by Toto, Shay. Dan lemarinya gede, Shay. Wah, nggak bisa dibuka nih. Keren sih. Keren ya buat kalian yang baru punya keluarga, sai uh <laughs> boleh coba ya? <enggak? laughs> boleh nggak sih tadi tadi, Aku pengen ngerasain deh tidur di sini, ngebayangin aja punya apartemen dengan tiga kamar, viewnya langsung ke Gunung Salak. Uh keren, saya. Nah buat kalian Sobat Rumah A21 yang mau cari apartemen di Jakarta Selatan Kalian bisa ke Arumaya Residen Apartemennya itu lokasinya strategis Yang lokasinya ada di Jalan TBC Matupang Nah di sini juga unitnya tersedia dari unit studio Unit 1BR, unit 1BR Deluxe dan 2BR Dan ada juga yang sampai 3BR Keren kan? Dan harganya ini start dari 1,5M Buat kalian jangan lupa beli Juga buat kalian jangan lupa download aplikasi Room A21 Kalian udah bisa akses di Play Store, say, yang sedih Dan juga jangan lupa kalian follow YouTube channel Room A21 ya Jangan lupa Instagramnya semuanya kalian follow, follow, follow, follow, follow and <laughs>